Assalamualaikum. Berbicara tentang bersyukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat. Kita setiap pagi diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, seperti dapat membuka mata ketika bangun tidur, bernapas, dapat menggerakkan anggota tubuh dan semua. Pada Allah dengan bersyukur nikmat kita akan bertahan dan jika ingat, siksa Allah sangatlah Bagaimana cara kita bersyukur nikmat Allah? Bentuk sederhana untuk bersyukur kepada Allah adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dari uraian di atas dapat kita ambil. terima kasih